inilah sahabat padinya sudah mulai menguning ini selokannya mulai diperkecil airnya biar nanti ketika panen enggak susah nih luar biasa bagus sekali sahabat setengah bulan lagi panen dan bahan pertama yang kita perlukan yaitu akar bambu. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan perendaman sebanyak 1-2 kg akar bambu pada 10-15 liter air hujan dan rendam selama kira-kira dua -kira hari. Kemudian bahan kedua yaitu toge sebanyak 200 gram dan sama ya sahabat tani rendam selama dua hari. Dan setelah dua hari kemudian, maka bahan yang selanjutnya perlu kita siapin yaitu dedak sebanyak 2 kg, micin sebanyak satu bungkus, terasi 1-2 bungkus, gula 200 gram, kapur sirih 2-3 sendok, dan pengencernya yaitu air hujan sebanyak 15 liter. Dan kalau Anda bertanya ada nggak selain dari air hujan, ada air biasa direbus gitu ya sahabat Pertama, kita perlu lakukan parabusan terlebih dahulu dedak bersamaan dengan 3-5 liter air, dan rebus sampai mendidih. Sambil menunggu mendidih, maka lakukan pengadukan secara terus-menerus pada dedaknya, dan masukin juga semua bahan yang tadi sudah kita siapin. Dan setelah mendidih, baru kita diamkan sampai dia dingin. Sembari menunggu dingin, maka selanjutnya, toge atau pecambah kita lakukan pemblenderan sampai halus. Dan gunakan aja ya sahabat tani air rendamannya yang udah dua hari itu. Dan lakukan pemblenderan sampai halus. Dan kemudian, nah ini adalah rendaman akar bambu. Kemudian kita masukin dulu ke dalam wadah, nanti akan kita bagi fermentasinya pada dua buah wadah fermentasi. Kemudian saat formula dedaknya sudah dingin, maka masukin pada semua rendaman bambu dan ingat ya sahabat, ini bagi secara merata. Kemudian masing-masing kemudian kita masukin blenderan tauge dan juga bagi secara merata Jika sudah maka aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan lebih merata Kemudian tutup dengan menggunakan kain dan ikat rapat-rapat dengan menggunakan tali pengikat Tato di tempat yang aman Dan juga sejuk ya sahabat Tani Udaranya Jika sudah maka proses pembuatan PGPR Jakabah Supernya Selesai ya sahabat Tani Tinggal kita tunggu aja Selama 21 sampai 30 hari setelahnya Nah sekarang sudah 21 hari Dan mari kita buka bersama Bagaimana sih kondisi dari Jakabahnya Nah, ini dia, Jakabanya sudah mulai tumbuh, ya Sahabat Tani. Dan karena ini masih kelihatan agak kecil, maka mari kita diamin lagi selama kurang lebih satu minggu ke depan. Nah, sekarang sudah hari yang ke-30 atau satu bulan setelah kita melakukan pembuatan yang pertama tadi, dan mari kita lihat bagaimana kondisi dari Jakabanya. Dan ternyata sudah berkembang luar biasa, ya Sahabat Tani. Dan mari kita diamin lagi selama kurang lebih satu minggu ke depan. Nah, gimana sih kira-kira wujudnya kalau diangkat? Coba kita angkat. Nah, ternyata benar-benar gede gitu ya, sahabat Tani. Nah, mungkin Anda penasaran bagaimana sih kondisi mikroorganisme yang ada pada jaka yang kami buat itu penasaran atau penasaran banget maka Maria sahabat ini silakan simak pada tayangan berikut ini anda cukup tambahkan lagi air cucian beras sebanyak 5 sampai 10 liter dan tunggu aja sampai satu minggu ke depan maka anda akan mendapatkan kembali jakabah supernya mantap dan gitu aja terus ya sahabat ini Pakai lagi kemudian masukin air cucian beras dan seminggu kemudian jakabah ya... Jadi ya sahabat tani, dan gitu aja terus siklusnya. Jadi sampai kapanpun, Anda tuh gak bakal kekurangan pupuk buat suburkan tanah pertanian Anda. Mantap apa mantap, mantap banget? Sahabat tani, pupuk organik cair adalah pupuk dengan bentuk cairan yang dibuat dari hasil fermentasi bahan-bahan organik. Pupuk organik cair atau POC sudah sangat populer di kalangan petani karena selain dapat mengurangi penggunaan pupuk sintetik, juga dapat mengurangi degradasi atau berkurangnya kualitas dari lahan pertanian. Dan terbukti juga dapat secara signifikan meningkatkan hasil pertanian dengan biaya yang sangat murah, bahkan sangat minimal gitu ya sahabat tani. Terlebih, pupuk organik cair itu dibuat oleh Anda sendiri.